Tips menghindari penipuan pesanan barang dengan sistem COD. Belanja online memang memudahkan kita. Tetapi bagaimana jika Anda tidak melakukan pembelian online dan tiba-tiba menerima paket dari kurir? Ini adalah metode penipuan yang kembali berkembang akhir-akhir ini. Tujuannya adalah untuk mencari kelengahan kita sehingga kita membayar untuk paket yang datang. Oleh karena itu, Anda harus sangat waspada karena Anda mungkin menjadi mangsa berikutnya. Untuk lebih jelasnya tentang penipuan ini, berikut tips untuk menghindarinya. Harus hati-hati, banyak modus paket tidak benar dengan metode pembayaran COD. Awas penipuan COD pada pembelian online. Pembayaran belanja online dikenal sistem COD, pembayaran dilakukan saat konsumen menerima paket yang dikirimkan oleh kurir. Sebenarnya penggunaan pembayaran COD membawa keuntungan bagi konsumen. Tapi ada orang yang tak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk melakukan penipuan. Begini cara metode belanja online COD. Awalnya kurir datang untuk mengirim paket. Kurir menyerahkan paket sesuai alamat dan dipesan oleh anggota keluarga. Kurir mengatakan bahwa paket dipesan dengan pembayaran COD. Anggota keluarga yang menerima bungkusan itu mempercayai, dan membayar sejumlah uang yang diminta oleh kurir. Saat dibuka, bungkusan itu adalah barang palsu dan berisi koran, kertas, atau barang-barang lain yang tidak perlu. Tips menghindari penipuan COD ada cara nakal dan kasar untuk menipu akhir-akhir ini, kalau kita lengah, kita bisa menjadi korbannya. Ini adalah tips menghindari penipuan COD yang berguna untuk Anda dan keluarga di rumah. Periksa nama dan nomor telepon pada paket. Biasanya ketika Anda membeli paket online, Anda jarang memeriksa tanda terima yang ditempelkan pada paket. 1. Verifikasi nama, alamat, dan nomor telepon Anda. Jika ada yang aneh, misalnya ketidaksesuaian nama, patut dicurigai. 2. Periksa juga nama atau nomor telepon pengirim Jika nomor telepon tidak dapat dihubungi atau jasa kurir ternyata bukan jasa pengiriman barang, kita harus berhati-hati 3. Konfirmasi dengan anggota keluarga dalam hal ini, semua anggota keluarga harus diberitahu Jika ada paket datang dan membutuhkan sistem transfer uang atau COD Mereka harus saling konfirmasi untuk menghindari penipuan 4. Lakukan hal yang sama jika ada anggota keluarga yang berbelanja online di rumah harus saling memberitahukan jika ada pemesanan menggunakan Advance Payment System atau COD, agar tidak terkena penipuan ini. Yang terbaik adalah memastikan bahwa paket itu benar sebelum menerimanya. Jangan hanya percaya dan kemudian membayar. Jika ternyata Anda tidak pernah membeli apapun secara online, tetapi Anda dikirimi paket dan harus membayarnya, itu jelas penipuan. 5. Berani menolak dan mengembalikan barang Jika ada perbedaan identitas pada paket, jika sudah konfirmasi ke anggota keluarga yang lain, ternyata tidak ada yang membeli barang secara online, kita harus berani menolak. Kembalikan barang dengan sopan, kecuali kurir bersikeras. Anda dapat mengambil tindakan untuk melaporkannya ke perusahaan kurir atau yang berwajib. 6. Menggunakan metode prabayar pembayaran di awal Membeli secara online menggunakan metode prabayar, menggunakan dompet digital lebih disukai daripada COD. Hal ini untuk memudahkan Anda, dalam mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan pesanan Anda. 7. Pilih situs belanja online yang besar dan terpercaya. Situs belanja online besar seringkali memiliki sistem keamanan yang lebih kompleks atau berlapis. Mulai dari keamanan data konsumen, pembayaran, pengiriman, hingga selektif dalam menyaring mitra atau toko online. 8. Pilih yang terpercaya dan bereputasi baik untuk menghindari penipuan belanja online. 9. Buang bungkusan dengan benar. Kotak atau bungkusan yang berisi tanda terima, yang berisi informasi pribadi penerima, seperti nama, nomor telepon, dan alamat lengkap. Jika dibuang sembarangan dengan data bisa dimanfaatkan orang untuk menipu lewat COD. Buang kemasan dengan merobek atau memotongnya menjadi potongan-potongan kecil yang tidak dapat dibaca. Demikian tips kami, semoga bermanfaat.